Pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer menyampaikan sanjungan setinggi langit kepada Rafael Varane yang baru melakoni laga debutnya. Menurutnya, Varane tampil berkelas karena bisa langsung memberikan assist dalam laga Wolverhampton Wanderers versus Manchester United yang berakhir dengan skor 1-0 itu. Southgate sendiri akhirnya memainkan Varane yang baru saja direkrut pada musim panas 2021 ini. Penampilan debut Varane terjadi pada laga kontra Wolverhampton dalam pekan ketiga Liga Inggris 2021-2022. Dalam laga yang digelar di Stadion Molines itu, Manchester United diketahui berhasil menang dengan skor 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Mason Greenwood pada menit ke-80. Dalam proses gol tersebut, rekrutan anyar mereka, Rafael Varane, berhasil memberikan umpan yang akhirnya berhasil dikonversikan menjadi gol oleh penyerang asal Inggris tersebut. Kondisi inilah yang menjadi sorotan dari Solskjaer. Varane berkelas. Dia tampil tenang, berpengalaman, bagus dalam menguasai bola di udara. Dia memiliki segalanya sebagai bek tengah. Jadi saya tenang dengan penampilannya. Ucap Solcher. Atas kemenangan tersebut, Man United berhasil aman 3 poin. Kini, Man United total sudah mengemas 7 poin. The Red Devils, julukan Man United, menduduki posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2021-2022. Fred, mais on a Le magicien espagnol face à Rafael Varane, nouveau corner, nouveau corner concédé par euh, la défense euh, manquée devant David de Gea, Moutinho pour le corner, la tête de Rafael Varane, Wolverhampton, Moutinho. Sorti only love. <musique> Kemenangan atas Wolverhampton juga membawa Man United mengukir rekor baru. Ini menjadi laga tandang ke-28 Man United yang diselesaikan tanpa kekalahan di Liga Inggris.